What's good? Welcome back to... ...Rama Oke okay guys, nah jadi di video kali ini aku mau bikin Video reaction dari salah satu youtuber favorit aku Mungkin teman-teman udah ada yang tau dengan sosok uh, ini Mungkin juga ada yang belum tahu Yes, betul Ini adalah Bang Jerry Dimana konten-konten atau video-video yang Bang Jerry itu berisi tentang hal-hal yang gaib Mistis, horor pokoknya yang, yang bikin bulu kuduk merinding Jujur ya, aku pribadi, aku takut berurusan dengan hal-hal yang horor. Gitu. Tapi aku penasaran, aku pengen tahu ceritanya, sementara rasa, rasa takut juga ada gitu Nah, sebelum lanjut ke videonya, bagi teman-teman teman-teman yang belum tahu tentang uh, YouTube Mbak Jari Silahkan dulu di-subscribe channel YouTube Mbak Jari, Kamar Jari Nah, dan bagi teman-teman juga yang belum subscribe channel YouTube aku, Ramah Papsi Silahkan di-subscribe dulu ya, mohon bantuan dari teman-teman Supaya aku lebih semangat lagi dalam nonton video-video reaction yang lainnya Nah, jadi di video kali ini itu berisi tentang horror banget, mistis banget ya jadi ceritanya itu tentang katanya ini ya, katanya vi, video ini atau berita ini itu uh, viral banget di TikTok. Nah dari dari TikTok kapan jadi ini mungkin cari cari tahu tentang ceritanya kayak gimana dan kemudian dia jadikan konten. Gitu. Nah jadi kurang lebih videonya eh ceritanya itu kayak gini. Jadi ada seorang cewek uh, bernama Herlina, dia itu adalah satu salah satu murid pesantren. Jadi uh, mungkin ya, mungkin aku gak tau juga kepastian yang kayak gimana Jadi menurut kabar yang aku dapet ya uh, Jadi Herlina itu meninggal karena ketabrak Nah dari situlah mulai kejadian atau hal-hal mistis itu terjadi gitu Oke, okay? nah mungkin uh, kita langsung aja reaction video Ebang Jari ya Video yang tersebut ada di video Ebang Jari yang ini Kita langsung aja lihat kejadian atau uh, kejadian yang persis kayak gimana kejadiannya Kita langsung aja lihat ke video yang panjang. Oke, yuk kita langsung aja tonton video yang panjang ini. Let's go. Dan benar aja, entelana itu ada di sana dan pagi ini sadar kalau itu adalah Helena. Langsung saja di saat itu pagi ini membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an untuk menangkap roh dari Helena ini. Yo, geng. Tekan tombol subscribe, gengs. Ayo, hey, what's Welcome back to kamar Jerry. Ini nih, yang aku suka banget dari Banjari itu cara pembukaannya tuh keren banget sumpah. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Uy, keren enggak? Hey yo, what's good? Welcome back to Rama Pops. Keren enggak? Keren enggak? Oke, kita lanjut yuk. Bahasan kita hari ini, gue sempat ngelihat sebuah cerita yang tiba-tiba viral banget. Ini gue lihatnya di TikTok sih ya sebenarnya. Memang di TikTok itu banyak sekali hal-hal yang sebenarnya tuh yang gak pernah kita dengar tiba-tiba tuh apa Gitu kan. Ada juga yang sebenarnya hal-hal gak penting nah, tapi tergantung apa yang kita follow Atau apa yang kita like Kalau setiap harinya nge-like joget Ya akan muncul di FYP atau timeline-nya itu ya joget joget gitu Nah karena gue sering melihat cerita-cerita kayak sejarah, horor Terus juga hal-hal yang berbau misteri gitu ya Nah muncullah sebuah cerita yang cukup menarik Dan ini menurut bagus banget gitu ya untuk kita bahas karena berhubungan dengan dunia pendidikan berhubungan dengan kasus yang berbau misteri serta horor. Di saat gue membaca komenan yang ada di postingan TikTok tersebut, gue melihat banyak sekali orang-orang yang menerkan nah jadi ini tuh teman-teman ya e, katanya videonya itu e, viralnya di TikTok pertama kali itu viralnya di TikTok nah ini dia e, komen-komentar orang di TikTok tentang cerita atau kisah ini gitu. dan juga ada yang bilang kalau mereka itu memang tahu kejadian sebenarnya dan juga bercerita tentang bagaimana mereka juga pernah mengalami hal yang sama di tempat mereka belajar. Nah, nama kasus dan kisah ini adalah hantu Herlina. Ini adalah sebuah kisah misteri horor yang terjadi di sebuah pondok pesantren. Nah, makanya menurut ini sangat menarik untuk kita bahas Langsung aja kita bahas Kisah hantu Herlina ini Di permisi peristiwa misteri Dari berbagai sisi Berbicara tentang pondok pesantren Mungkin akan terdengar sedikit aneh Buat teman-teman yang punya mindset Atau punya bayangan kalau pondok pesantren Adalah tempat yang sebenarnya Dijauhi oleh bangsa jin setan dan lain-lain gitu kan ya memang di pondok pesantren ini adalah tempat orang-orang mengkaji Al-Quran dan juga belajar ilmu agama tetapi yang namanya iblis jin setan itu berada di dimanapun tanpa terkecuali bahkan di dalam masjid sekalipun ada jinnya yaitu baik itu jin baik atau jin yang tidak baik, makanya setiap kali orang yang melaksanakan sholat terutama sholat subuh, itu rasanya ngantuk banget, nah itu biasanya ada bisikan jin yang tidak baik, nah makanya bisa dikatakan alam gaib tersebut itu berada manapun nah kita kembali ke pembahasan, kejadian yang akan kita bahas ini terjadi di pondok pesantren tempat yang mungkin bagi sebagian besar orang digambarkan sebagai tempat yang suci, tempat belajar ilmu agama, nah namun cerita yang akan kita bawakan ini terjadi di tempat tersebut yaitu di Pondok Pesantren Dan kisah ini berawal dari seorang Santriwati Kisah ini memang terkenal dengan sebutan Hantu Herlina Karena Herlina tersebut adalah nama Santriwati yang menuntut ilmu di Pondok Pesantren ini Dia meninggal dan kabarnya rohnya bergentayangan Nah berbicara Sumpah Udah merinding sumpah eh Sebenernya aku takut loh, aku takut loh hubungan dengan hal-hal yang begini yang, yang begini gitu. Karena aku di sini tuh sendiri banget, nggak ada teman sama sekali coba. Tapi aku penasaran itu tentang ceritanya, tentang cara Bang Jari membawakan cerita ini jadi penasaran gitu. Roh yang bergentayangan ini memang banyak sekali perdebatan ya dari teman-teman Ada yang mengatakan kalau itu benar roh yang bergentayangan atau arwah penasaran Ada juga yang mengatakan kalau itu adalah Jin Korim Adalah sosok Jin yang menyerupai manusia yang telah meninggal dunia Jadi semasa hidup si manusia tersebut dia terus mengikuti meniru kebiasaannya Dan ketika manusia itu mati secara tidak wajar Misalkan kecelakaan, mati berdarah atau apapun Biasanya Jin Korim ini akan mengganggu Warga atau uh, kerabat yang masih hidup dengan meniru kebiasaan dari si yang punya jasad, nah, itu horim. Namanya kisah ini berhubungan dengan hal tersebut, yaitu adanya seorang santriwati yang bernama Herlina yang meninggal dunia, lalu horimnya atau rohnya yang bergentayangan menuntut balas dendam. Kisah ini dikabarkan adalah sebuah kisah nyata karena memang diceritakan langsung oleh orang-orang yang kenal. Dengan Herlina semasa hidupnya, mungkin buat kita nih yang belajar secara reguler gitu ya, sekolah SMA, SMP, dan lain-lain gitu, mungkin agak terdengar asing. Tapi di kalangan para santri, monop pesantren, nama Herlina ini cukup dikenal Karena memang kisah daripada hantu Herlina ini diangkat dari kisah nyata di lingku pondok pesantren Pada awalnya kisah dari Herlina ini udah lama banget, nggak pernah terdengar lagi Tapi tiba-tiba, beberapa bulan belakangan, kisah ini kembali mencuat dan ramai diperbincangkan lagi Terkhusus di Indonesia dan di media sosial banyak banget Sampai-sampai gue liat tuh awalnya dari TikTok, terus juga ada di video-video short yang ada di Youtube Oke, okay, sekarang kita akan bahas kisah lengkap awal mula terciptanya cerita hantu Herlina Betapa <tuh> sumpah yang berurusan yang beginian Kisah ini bermula di sebuah pondok pesantren yang terletak di daerah Lamongan, Jawa Timur. Nama Herlina yang kita sebutkan tadi itu adalah seorang santriwati yang menuntut ilmu atau mondok di pesantren yang satu ini. Orangnya cukup cantik, terus juga sifatnya itu ramah sekali geng. Selama menjalani belajar di pondok pesantren Erlina ini berusaha untuk bersikap baik kepada semua orang. Dan sebenarnya teman-temannya juga cukup tertarik dengan dia. Nah namun memang yang namanya di pondok pesantren tidak ada spesialisasi untuk siapapun. Semuanya sama rata namun ternyata hal tersebut disalahartikan oleh Erlina dia merasa kalau dia itu tidak pernah mendapat perhatian dari teman-temannya. Dia ingin dispesialkan oleh teman-temannya. Karena dia merasa kayak teman-temannya terlalu cuek Mungkin teman-temannya nggak memperhatikan dia secara lebih gitu ya Akhirnya dia merasa kayak kok gua butuh gitu Diperhatikan oleh teman-teman Akhirnya karena dorongan hal itu Herlina pun mencari cara Agar teman-temannya dapat memperhatikan dia Alias mencari perhatian Pada suatu hari Herlina ini melakukan sebuah tindakan yang benar-benar di luar batas Dengan tujuan untuk Dapatkan perhatian dari teman-temannya, jadi mana dia ini melakukan pencurian, dan hal yang dia curi ini benar-benar fatal, yaitu sebuah cincin batu aki kesayangan Pak Kiai. Memang kalau dilihat gitu ya, apa yang dia lakukan ini sebuah tindakan sangat tercela kriminal juga, dan tidak melambangkan atau tidak mencerminkan seorang santriwati dari pondok pesantren. Nah, namun, semua hal ini dia lakukan bukan semerta-merta untuk mendapatkan keuntungan, tetapi dia hanya ingin mendapatkan perhatian dari teman-temannya. Tidak jelas gitu ya Tujuan dari dia mengambil batu akik gitu Endingnya tuh bakal gimana? Apakah dia mau memamerin ke teman-temannya? Ataukah dia pengen kasih lihat ke teman-temannya Kalau dia bisa melakukan hal yang keren banget Dengan berhasil mencuri Entah apa yang ada di pikiran dia di saat itu Nah namun yang jelas ternyata Ketika dia melakukan pencurian Justru ketahuan oleh teman-temannya ini Dan hal itu Bukannya malah terlihat keren, tapi malah justru menjadi sebuah cemoohan oleh teman-temannya. Dalam situasi ini memang dia mendapatkan perhatian, namun perhatian yang dia dapatkan dari teman-temannya merupakan perhatian negatif. Akhirnya teman-temannya yang mengetahui kalau dia mencuri, itu langsung melaporkan kepada pihak pengurus pondok pesantren. Dan di saat itu, dengan rasa cemas dan rasa panik, Herlina pun akhirnya memilih untuk kabur karena takut diuk oleh pihak pondok pesantren. Oh, jadi ceritanya gitu. Jadi dia mungkin kabur, terus ketabrak. Nah. Kayaknya seperti itu sih. ya Dalam pikiran aku sih kayak gitu nih kejadiannya. Di saat itu Herlina benar-benar merasa panik dan kabur keluar pesantren. Dia kabur keluar pesantren entah kemana tujuannya. Yang jelas di saat itu dia merasa malu dengan apa yang dia lakukan padahal tujuan dia cukup receh gitu ya hanya ingin mendapatkan perhatian nah di saat dia kabur dari pesantren baru saja dia keluar dari pesantren tersebut tidak jauh beberapa meter itu ada sebuah jalan raya dan di saat itu Herlina ditabrak oleh sebuah mobil kan benar udah pasti ceritanya sumpah aku sampai merinding sumpah denger <tuh> Di dia kabur itu tidak ada yang mengetahui di saat itu ya orang di saat itu nggak ada yang tahu kalau dia itu keluar dari pondok pesantren. Akhirnya di saat kecelakaan pun pihak pondok pesantren tidak mengetahui kalau Herlina telah ditabrak oleh mobil alias kecelakaan maut dan di saat itu Herlina langsung meninggal dunia. Bahkan ketika Herlina kecelakaan, pihak pondok pesantren ini tidak mengetahui hal tersebut. Namun, pihak orang tua Herlina justru tahu pihak keluarga Herlina benar-benar merasa dendam dan terpukul dengan kepergian Herlina. Sampai-sampai mereka tidak memberitahu kepada pada pihak Pondok Pesantren Kalau Herlina sendiri Sudah meninggal dunia atau kecelakaan Jadi di saat itu pihak Pondok Pesantren tahunya kalau Herlina ini Hanya cabut atau pergi dari Pondok Pesantren Gitu Pihak pondok Pesantren sempat melaporkan kepada keluarga Herlina tentang kaburnya Herlina ini dan bercerita juga tentang apa yang dilakukan oleh Herlina. Dari cerita tersebut, pihak keluarga semakin marah kepada pihak pondok Pesantren. Namun mereka tetap tidak memberitahu kepada pihak pondok Pesantren kalau Herlina ini sudah meninggal dunia. Jadi mereka tetap merahasiakan. Dan di saat itu, kedua orang tua Herlina malah menyalahkan pihak pondok pesantren kalau apa yang terjadi dengan anak mereka itu gara-gara pihak pondok pesantren. Nah, namun tetap mereka tidak memberitahu hal tersebut kepada pihak pondok pesantren. Mereka hanya bersikap kayak, "Oh iya, anak kita salah. Terima kasih ya sudah memberitahu." Ini sekarang Herlinanya belum pulang katanya. Nanti kalau Herlinanya sudah sampai di rumah, kita akan membujuk dia untuk kembali ke pondok pesantren," katanya kayak gitu. Nah, padahal kondisinya, Herlina sudah tewas karena kecelakaan kedua orang tua Herlina ini bisa dibilang cukup agamais ya kita bisa lihat ya dari pemilihan sekolah untuk Herlina sendiri mereka lebih memilih untuk memasukkan Herlina ke pondok pesantren nah namun kejadian ini benar-benar memukul mereka karena Herlina adalah anak kesayangan mereka, harapan mereka dan di saat itu Orang tuanya benar-benar dendam Terhadap pihak pengurus pesantren Karena ketika diberitahu oleh Pihak pengurus pesantren tentang Apa yang dilakukan oleh Herlina Orang tua Herlina justru menyalahkan pihak Pondok pesantren yang dianggap Membuat oh, Jadi mungkin ya Keluarga dari Herlina ini nggak terima Mungkin dengan kejadian tersebut nggak bisa menerima mungkin anaknya sudah meninggal ya. Jadi, jadi kemungkinan keluarga ini Dendam ke pihak yang Herlina ketakutan, cemas dan melakukan tindakan di luar batasnya yaitu kabur dari pesantren. Walaupun kedua orang tuanya ini tergolong orang tua yang agamais, mengarahkan anaknya untuk ke sekolah memperdalam ilmu agama, namun ketika gelap mata, orang tuanya ini benar-benar melakukan hal yang berbalik dengan apa yang mereka lakukan terhadap Herlina. Mereka menyekolahkan Herlina ke sekolah agama yaitu pesantren, namun ke dalam tubuh Herlina Dan membuat tubuh Herlina ini menjadi seperti mayat hidup Jadi tubuhnya itu bergerak Tapi itu jelas-jelas sekali Tidak ada lagi unsur dari anatomi tubuhnya Itu yang benar-benar masih berfungsi Kayak eh, fungsi jantung Darah yang masih mengalir itu udah gak ada gitu Jadi ini benar-benar mayat yang bisa bergerak Bisa berbicara Bisa membuka mata Jalan sendiri Sidokul ini berpesan kepada kedua orang tua Herlina Herlina yang sekarang adalah Herlina yang berbeda dari Katanya Karena memang itu bukan manusia Memang wujudnya atau jasadnya masih jasad Herlina Tapi yang ada di dalam Sebuah hukuman di kamar asrama pesantren Namun, di saat Erlina ini balik ke pesantren Sebenarnya banyak sekali orang-orang di pesantren itu sadar Kalau ujung dari ini akan sedikit berbeda dengan Erlina yang biasanya Dia terlihat pucat terus, agak jarang berbicara Matanya kosong, benar-benar berbeda sekali Namun karena mereka tahu Erlina ini sedang mengalami hukuman dari pihak pondok pesantren Anak depresi kali Kena mental kali Jadinya sering ngelangun Jadinya sedih Makanya dia pucat banget Makanya tatapannya kosong Gara-gara dia merasa bersalah Dan itu yang dipikirkan oleh warga yang ada di pesantren tersebut Lalu sebuah kejadian yang cukup santri-santri yang lain apakah kalian melihat Herlin? Alquran Untuk menangkap roh Dari Herlina ini Sampai beberapa jam gitu ya Pak Kiai ini Berusaha untuk Menangkap roh ini Sampai Ada beberapa santriwati Yang kerasukan Di saat itu Dan benar-benar Chaos Akhirnya Kuntilanak Berumuran darah Herlina ini Berhasil Ditangkap oleh Pak Kiai Dan dibuang Atau dipindahkan Ke luar pesantren Di saat itu Pak Kiai ini bertanya tanya Kok bisa Hal ini terjadi Kepada Herlina salah satu santriwati mereka bukankah tempat tersebut adalah tempat mejian tempat menuntut ilmu agama yang kemungkinan dimasuki oleh sosok-sosok jahat kayak gitu sangat kecil kemungkinannya akhirnya pakai ini mencari tahu kenapa hal ini bisa terjadi nah lalu pihak pengurus pondok pesantren memastikan kembali apakah itu benar Herlina dan ternyata benar geng Herlina di saat itu tidak terlihat setelah dia kembali ke pondok pesantren itu adalah terakhir kali Herlina terlihat dan pihak pondok pesantren langsung mengukur Pihak keluarga Herlina Pihak keluarga Herlina ini berbicara dengan Pak Kiai Di saat itu Pak Kiai ini berusaha untuk membongkar semua kebenarannya Sampai akhirnya keluarga Herlina mengakui Kalau memang itu anak mereka yang sudah meninggal dunia Pak Kiai ini benar-benar merasa kaget dan marah sekali gitu ya Dengan apa yang dilakukan oleh keluarga Herlina Pak Kiai ini langsung mendatangi keluarga Erlina dan meminta pertanggungjawaban dan apa maksud mereka melakukan hal ini. Lalu di saat itu, pihak keluarga ini ditemui itu menangis-nangis. Mereka menyesali perbuatan tersebut karena Pak Kiai mengatakan apa yang dialami oleh Erlina itu. Buka. Kesalahan pihak pondok pesantren Tapi karena keinginan Herlina sendiri Dan apa yang dilakukan oleh keluarganya Itu akhirnya menyiksa anak mereka di alam sana Jadi Herlina ini benar-benar tersiksa Secara jiwa dan raganya Itu tersiksa gara-gara perbuatan kedua orang tuanya ini Nah lalu tidak lama beberapa saat kemudian Hantu Herlina ini kembali muncul ke pondok pesantren Dan akhirnya memakan korban yang di saat itu adalah seorang pengurus pesantren yang sedang berada di lantai dua. Karena merasa kaget dengan kemunculan hantu Herlina secara tiba-tiba Si pengurus pondok pesantren ini langsung terjun bebas ke lantai dasar dan meninggal dunia Di saat itulah keluarga Herlina ini semakin menyesali perbuatannya Karena apa yang mereka lakukan telah memakan korban Dan Pak Kiai pun berusaha kembali untuk menghilangkan dan mengusir hantu Herlina ini. Lalu cerita daripada hantu Herlina ini menggantung sampai di sana. Tidak ada orang yang mengetahui akhir dari cerita ini. Apakah hantu Herlina ini berhasil diusir oleh Pak Kiai atau justru berlanjut dan terus-menerus bergentayangan di pesantren tersebut, geng. Uh, sumpah, udah ya sampai sini aja. Soalnya ceritanya masih ada sebenarnya ceritanya masih ada. Tapi aku udah gak sanggup nontonnya udah udah merinding banget. Dan aku juga sendirian di sini takut gitu ya. Dan next kita bakalan bikin e, cari lagi videonya. Yang penting e, ceritanya dari hari ini udah kelar ya. Udah kita udah tahu semuanya cerita dari awal sampai akhir kita udah tahu. Nah, yang penting udah nggak penasaran lagi gitu ya kan. Nah, untuk video selanjutnya aku bakalan cari video banjir yang yang lebih menantang itu lagi. Yang lebih bikin merinding lagi. Oke, okay, next kita bakalan Reaction video banjir lagi Oke okay, see you bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh